Baru saja sudah di up di channel YouTube-nya Abang Rizky Bilar Vitamin story ya persahabat ya Tentunya kepribadian Lesti dan Rizky Bilar terbongkar Semua deh. yang tentunya sudah di up saja video terbaru di channel YouTube-nya Abang Bilar Mari kita kompak persahabat ya untuk buktikan Tentunya kita booming dan trendingkan video kali ini persahabat ya Mudah-mudahan bisa trending Amin ya robbal Alamin dan keunggahan selanjutnya para ini ada saran banget nih Untuk menonton atau melihat acara lamaran Lesti dan Rizky Billar Nanti para sahabat, ada saran dari Kudido siar nih Tentunya nungguin lamaran Takdir Cinta Leslar yang akan hadir pada 13 Juni nanti Siapin dulu nih starter packnya biar nanti nontonnya makin seru kira-kira perlu bawa apa lagi nih guys tuh bersahabat ya kita dikasih saran untuk membuat cemilan minuman tisu dan kesabaran khusus jomblo aduh cute banget bersahabat ya tentunya yang penting kita selalu kompak mendoakan persahabatnya mudah-mudahan acara lamaran nanti tentunya lamaran Lesti dan Rizky bilang berjalan dengan lancar amin ya alamin. Dan untuk berikutnya persahabat, di sini kita juga mendapatkan himbauan kembali. Ada sebuah unggahan dari akun Habiratul Sultan di sini menginfokan persahabat ya. Di situ sebuah postingan kalimat dikatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh himbauan untuk teman-teman leslah lover semuanya yang sangat kami cintai dan kami hormati. Kami ingin menyampaikan himbauan untuk teman-teman semua agar tidak terlalu sering datang ke lokasi syuting Abang B dikarenakan sekarang masih covid untuk itu kami harap teman-teman semua bisa bekerja sama kami tidak bermaksud untuk melarang siapun ke lokasi bersahabat ya tapi setidaknya kita sama-sama saling mengingatkan satu sama lain biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ini semua demi-idola kita dan untuk kebaikan kita bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah himbauan penting bersahabat dan untuk kita semua. Langsung dari Les Lovers Indonesia. menghimbau kepada kita semua yang sering kolokasi syuting Rizky Bilar. Diharapkan jangan terlalu bersahabat ya. Tentunya untuk kebaikan kita semua. Karena kita masih dalam keadaan pandemi bersahabat ya. Doakan yang terbaik mudah-mudahan. Inilah kesenangan kita selalu diberikan kesehatan, amin ya robbal alamin. Dan selanjutnya, bersahabat kita lihat juga di sini ada unggahan spesial banget, bersahabat ya. kita lihat aja. Tentunya vitamin kembali kita dapatkan dari rizki bilar langsung yang ketika di acara lokasi syuting bersahabat ya, lagi-lagi kelakuannya membuat kita semakin bahagia nih. Yang mana tentunya jahilnya Rizky Bilar mulai terlihat kembali para sahabat ya Mudah-mudahan saja tentunya Bang Bilar diberikan kelancaran untuk syuting hari ini postingnya tersebut sudah post kembali oleh akun Instagram Leoslalofatik ada sebuah kalimat caption yang Tuliskan di persahabat ya, dikatakan bukan Rizky Bilar namanya. Kalau nggak jahil, ada aja ulahnya buat ngerecokin kru yang pada latah-latah. Memang luar biasa banget persahabatnya. Kalau tanpa Rizky Bilar, suasana di lokasi syuting jadi sepi persahabat ya. Tentunya ini membuat kita semakin bangga dan bahagia mengidolakan Rizky Bilar. Berikutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan. Yang mana tentunya unggahan ini dari Rizky Makeup. Yang mana ketika diwawancara soal make up Lesti Kejora nanti di acara pernikahannya persahabat ya Rizky Makeup menyampaikan bahwa tentunya disuruh untuk Lesti Kejora make upin dede ketika nikahan nanti Tapi Rizky Makeup bilang nggak bisa persahabat ya Bahwa tentunya Rizky Makeup hanya bisa datang aja ke nikahan Lesti dan Rizky Bilar Ada tentunya yang make upin khusus untuk dede Lesti yakni Tentunya make up ternama persahabat ya di Indonesia mudah mudahan saja. Tentunya make upnya serta membahangkan persahabat ya doakan saja kita makin gak sabar. Menunggu acara resepsi pernikahan dari Lesti dan Rizky bilar Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar dan respon. Salah satunya ada komentar dari akun Lestari underscore Lesti Lovers. Mengatakan dalam kolom komentarnya muat ternama The Only One K. -Uba. wah persahabat ya kayaknya si ia kak ubah bakal menjadi make up artis yang tentunya akan make up di Dedek Lesti nanti persahabat ya doakan saja Mudah yang terbaik mudah-mudahan acara ini diberikan kelancaran amin ya robbal alamin dan selanjutnya persahabat kita lihat juga di sini ada spesial banget nih buat kita semua para fans baru terposting juga persahabat ya postingan Leslie kejora Bersama bibinya, Amabel Nata Ya, ini momen ketika Lesti berkunjung dan silaturahmi langsung ke rumah calon suaminya. Bersahabat, ya, postingan foto ini diunggah oleh Maharani, yakni ibunda dari Amabel Nata. Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan: "Ini bibinya Amabel ketemu Bunda Lesti Kejora di pos di WA story langsung." Sekabupaten yang komen Haha, wow, langsung viral aja persahabat ya Baru diposting, langsung rame sekabupaten Gata Bunda Maharani Tentunya menyangkut lesar pastinya akan viral Dan langsung trending persahabat ya Ini membuktikan bahwa Lesi Kejora banyak sekali yang menyayangi Dan banyak yang mensupport buat hubungan Lesti dan Rizky bilar Postingan tersebut lalu dipost kembali oleh akun Instagram Lesla Lover underscore Padang Disitu ada sebuah kalimat caption juga persahabat ya Foto late post lagi guys dari Mama Amabel Makasih ya Mama Amabel Ed Maharani itu persahabat ya diposting aja oleh ibunda dari Amabel Lennatan nih persahabat sahabat ya homo spesial yang dimana tentunya kita dibuat penasaran Foto Lesi Kejora berkunjung ke rumah Rizky Bilar Mudah-mudahan, para sahabat, hari ini kita mendapatkan cilukan vitamin banjir, para sahabat ya dari idola kita. Tunggu saja info dan kabar selanjutnya. Mungkin ini dulu informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.